gitu sih Bilquis, nggak marah mulu ah? Pakai dong nah, yang bener nah. Ya, nah, <SILENGAL> <SILENGAL> Eh, kok di kok gitu sih Bilquis, nggak marah mulu ah? Pakai dong nah, yang bener nih. Masih nggak dingin. Lihat <SILENGAL> lagi pada foto. <SILENGAL> <SILENGAL> dari dalam kamar kita. Tuh, udah kelihatan terang kan? Kita di St. Wolfgang, Austria hari ini. Tadi pagi sempat hujan salju. Semoga hari ini kita bertemu dengan hujan salju lagi ya. Ini pemandangannya, santai banget oh, Gitu sih, bilkis nggak marah mulu, ah pakai dong yang bener, nah, snowing, dongna cepetan. yang bener, dingin. pakai lagi yang bener, nah, pakai dongna yang dong nah, yang bener, nah, pakai pakai dongna bener, nah, yang bener, nah. Ke sini dong, ke